Okay, ini dia ayamnya KFC Crunchy Tandoori. Ada lah sikit. Hmm, ni tak ada dah. Hmm. Saya tahu boleh lupa. Benarkah? Mari lah kita rasa. O la you. Hai, assalamualaikum. Hai, ini aku nak cuba makan menu baru. Tak aku rasa ni dah pernah ada kot dulu tak ada data baru sangat menu terbaru iaitu KFC Crunchy Tandoori ah katanya saya tak boleh lupa itu dikatakan tandoori tak boleh lupa benar ke tak boleh lupa ah tak boleh lupa rasa dia sedap ke tak sedap mah mari kita lihat ah uh, okeynya uh, tepat hatinya apa ada kat boleh sini dikatakan ke itu ada certain times je buat tak ada eh two pieces kita yang bucket. Dia ada yang bucket saja 5 pieces, 9 dan juga 12. Lepas tu dah lah, tak dapat kotak lawan ni. Nampak kotak biasa je. Hmm. Kita tengok macam mana ayam ni. Adakah mengembirakan kita ataupun mengecewakan kita. Ni lah nampak. Nampak kotor. Ni air Pepsi Black. Okay. Marilah kita cuba makan menu terbaru daripada KFC. Crunchy Tandoori kita akan mulakan dengan favorite part kita itu apa peha Kita tarik ke belakang kita tarik ke belakang bismillahirrahmanirrahim first bite untuk aku baca doa dulu bagi habis bismillah amin bismillah hmm. Chamni kurasa ayam tenderik kat kedai mama. Kita makan dengan cheese nan. Okey tak ya? Salah aku tengok Shamim cakap macam rasa dah ayam dah basi. Tapi adik aku tadi pun cakap macam tu. Kita tak tahu ayam ni basi ke tak. Mari kita makan sampai habis. Jemya selai ayam ni ya kuras dia Ayam goreng biasa, patu dia salutkan dia punya rempah ratus tu di atas. Kalau kalau kat dalam ni pun ada kan. Wah, wow. selalu aku makan ayam ku chip-chip be tau. Bukan makan gigit terus. Kita kena ikut normal rakyat. Yiu kan, eh. makan macam ni. Buat taburan ah. Kita belum belilah sos samyang nak makan macam Elfi. Bro Elfi makan dengan sos samyang semua. So, macam sodap eh. Sagi kau makan Tercidok Selalai Rahman Rahim Ambil makan masos ni Sabar lagi habis, -habis. Bolehlah sikit ke apa rasa masam-masam dia -masam tu Pada aku Dan pada semua Aku rasa tu orang kata KFC, eh ayam tanuri kat mama lagi sedap kan Ini bersikit uh, KFC yang goreng Rasa masam Rempah tu memang jelas terasa hmm, Macam orang kata bahasi tu Mungkin nak ada tempat. Tapi Aku tak tahulah Pada aku biasa saja nak repeat no ni is a no no no mari kita makan lagi habis Nak kata macam ayam tau miam yang dulu tu pun tak juga. Tapi lebih kuranglah sebab dia rasa kan limau. Aku rasa macam ada rasa masam-masam tu limau-limau tah. Minum dulu. Ni pun nak gigit ke? Oh, dupa sos-sos. Kalau aku cuba-cubikkan jadi macam makan nasi, pula orang kata, kalau kamu makan macam mana makan nasi dengan korslo dan juga mashed potato, potato, potato tu, semoga. Hmm, hmm. Okay. Kalau makan ayam. Dua part je aku suka Paling suka tu rum stick dan juga type Nombor satu rum stick, nombor dua type Paling aku tak suka adalah Bahagian rib dan juga kill Sangatlah tidak sedap aku dapat bahagian tu ia Ibarat satu kekecewaan aku tu Untuk makan dak kulit late Allah paling sehat sekali ayam ni dicampur dengan rasa ice pipe faham tak kau tak pamp sudahlah Pen rasa ke ayam outlet sini. Ayam dia rasa pai Pernah tak? Sebab tu malas nak beli dah. Kak konya lebih pula, orang bising pula. Tapi itulah kenyataannya guys. Saya betul-betul tak boleh lupa rasa dia ni. Hmm. Eh, Itu yang ni chicken tender tak boleh lupa. Cukup okay, sikit lagi saya mahu bagi habis ini ya. Tak payahlah tunjuk makan kos jadah, menjadah semua. Mau cepat dapat kasih habis lah. Ya. Penantian itu satu penyiksaan. Tiber. <tiber> Ayah kata tiber. Tiba, tiba. Langkahku terhenti. Ini betul-betul tiba-tiba. Tiber. Tiber kan lagi hujan. Hmm, kat sini ada hari, hari hujan ya. Kat tempat korang macam mana? Hujan ke peta Petang hujan, malam hujan, sangat lebat. Itu sangat sangat lebat. Biasalah ya, hujan tahun kan. You all. Okey. Ah, nanti makan nasi. Ha, Hmm. Hmm. Okay Gang. Gang ke? Sampai di sini saja video aku, aku untuk kali ni. Aku dah cuba ayam Gipsitadori ni. Hmm, tak ada apa yang menarik sangat pun, biasa-biasa saja. Masam-masam. Masam-masam, -masa, masing masin Hmm, macam itulah. Dia kata basi. Cicah-cicah cakap rasa basi. Aku kata rasa ai baik. Ayam tu tak rasa ada rasa baik Apapun Ini pendapat peribadi aku Lain orang Lain cita rasanya Lain tekaknya Lain preference nya. Okay Mungkin ada pada orang Sedap pada orang tak Pada orang biasa-biasa saja Pada aku biasa-biasa saja Tapi untuk aku mengulangi Untuk makan ini Sesaja Makanya Tidaklah jawabnya Ini hanya untuk Buat video Ha Ha Ha Jadi Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada YouTube channel aku ya. Terima kasih kerana subscribe tu percuma aja. Bantu aku, okey. Capai 2000. Mari, mari subscribe mama. -sama. Ajak semua kawan-kawan jiran-jiran, taman semua, geng-geng tu pergi subscribe aku, okey. Subscribe aja. jangan kecam, kecam. Ini dilarang kecam. Macam gitu, macam gitu. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Renung-renungkan dan selamat Bersubscribe Eh, Selamat beramah Apa selamat bersubscribe Bismillahirrahmanirrahim Enam lo